Selamat hari minggu, ketemu lagi nih sama Kak Audrey, hari ini kita bakal mendengarkan cerita sama Kak Audrey. Nah adik-adik, sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat dan suka cita ya. Nah adik-adik boleh nih kita buka dulu alkitabnya adik-adik. Nih coba mana alkitabnya Kak Audrey lihat, gak disiapin belum? Boleh minta tolong dibantuin mama papa atau yang sedang menembingi adik-adik ya Kita buka sama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 ya adik-adik 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 Nah adik-adik sebelum kita membaca kitabnya kita mau berdoa dulu Yuk disiapin sikap doanya coba Kau diringankan juga ya, satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa, ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami, supaya kami bisa dihayati pada hari ini, ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kami juga akan melakukan aktivitas ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, Kau berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Alkitab -adik, yang udah disiapin tadi, kita baca ya sama-sama. Kak Audrey juga bakalan bacain nih buat adik-adik.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 oleh berbagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu per belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya.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 Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada sekarang kepada kamu dengan perantara mereka Yang oleh hal kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat Demikian firman Tuhan, adik-adik Kaudri sebelumnya mau nanya nih, Kaudri ada dua gambar nih adik-adik Nih gambarnya nih, Cring. Wah, kira-kira keadaan adik-adik, kondisi adik-adik sekarang lagi sama kayak gambar yang mana nih? Kalau yang gambar yang ini kira-kira menurut adik-adik lagi gimana nih adik-adik? Iya, -adik? lagi seneng ya. Coba siapa yang sama kayak gambar ini yang lagi seneng? Coba Kak Audrey mau lihat mana senyumnya. Oke. Okay. Eh, tapi kayaknya masih ada adik-adik yang sama kayak gambar yang di sebelah sini nih, Kak Audrey, liatnya. Iya, adik-adik masih banyak yang kayak bete gitu ya, yang lagi cemberut, yang lagi kayaknya sedih ya. Kak Audrey gak tau kenapa, mungkin adik-adik lagi bete nih karena dimaunin, terus disuruh IHMPA, padahal adik-adik mungkin mau main gitu ya, mungkin jadinya bete gitu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik kondisinya sama kayak gambar yang di sebelah sini, berarti adik-adik itu lagi murung ya. Nah, sama nih adik-adik, sama kayak orang-orang di Asia Kecil yang kita bakalan ceritakan nih hari ini adik-adik. Nah, jadi pada saat itu adik-adik, banyak orang-orang Kristen yang lagi... Berduka cinta adik-adik, yang lagi sedih, yang lagi kesulitan, yang lagi ketakutan, dan yang lagi hilang harapan adik-adik. Coba adik-adik bayangin, adik-adik aja misalkan kalau adik-adik takut, adik-adik langsung sedih ya, langsung cemberut gitu. Nah iya adik-adik sama kayak orang-orang Kristen pada saat itu adik-adik, mereka bisa juga. Mereka sedih karena mereka juga kesulitan. Nah tapi adik-adik ternyata ada satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah yang ini ya orangnya adik-adik gambarnya. -adik, nah si Petrus ini yang mengingatkan mereka dan juga berusaha menyemangati mereka. Supaya mereka ingat nih. Kalau ada pengharapan dari Tuhan Yesus adik-adik nah, terus mau mengingatkan mereka Janganlah sedih Karena ada pengharapan dari siapa tadi? Iya dari Tuhan Yesus Bener yang jawab juga Tuhan Yesus Nah iya adik-adik jadi meskipun dalam kondisi yang sedih Kondisi yang sulit itu masih ada pengharapan dari Tuhan Yesus. Nah, hmm, buktinya apa sih, Kak Audrey? Kita gimana tahunya? Tahu dari mana? Nah, adik-adik, adik-adik masih ingat nggak? Peristiwa atau hari di mana kita bangunnya pagi-pagi, masih gelap, gulita gitu, masih gelap, kita bangun, terus adik-adik ada yang Uh, mungkin nyari telur Atau mungkin menghias telur Mesti ingat itu hari apa? adik-adik? Hari kita merayakan apa? Ada yang bisa jawab? Oke okay, bener banget buat adik-adik yang jawab Pasca Nah iya ya adik-adik Pasca itu adalah buktinya adik-adik Pasca itu sendiri kan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik Tuhan Yesus nih udah berhasil adik-adik melawan maut dan mengalahkan penderitaan juga adik-adik. Nah jadi melalui peristiwa itu juga yang kita biasa sebut Paskah itu tandanya Tuhan yang sudah ngasih keselamatan buat kita adik-adik. Jadi kita nggak nggak susah lagi. Kita dikasih keselamatan, dikasih harapan adik-adik. Jadi, adik-adik harus apa? Harus bergembira, bergembira iya. Jadi, karena Tuhan udah ngasih kita keselamatan, kita sebagai anak-anaknya harus hidup bergembira dalam Tuhan itu sendiri, adik-adik. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu gak? caranya gimana? Mungkin kayak yang tadi Kak Audrey, Kak, Kak Audrey bilang gitu. Mungkin ada adik-adik yang tadi masih bete gitu disuruh sekolah minggu, yang masih murung, yang masih cemberut. Mungkin minggu depan kalau ia MP lagi bisa sambil bergembira ya. Bisa lebih semangat. Bisa lebih suka cita. Terus apalagi nih adik-adik yang bisa kita lakukan dengan gembira? Berdoa. Berdoa juga bisa dilakukan dengan hati yang suka cita dan bergembira. Terus bisa juga mendengarkan cerita firman Tuhan dengan gembira adik-adik. Selain itu bisa juga nih adik-adik. Adik-adik berbagi sama teman-teman adik-adik. Sama kak kakak. Dan adiknya, adik-adik itu, dengan bergembira. Nah, tandanya itu, adik-adik telah hidup bergembira dalam Tuhan Yesus. Karena apa tadi? Karena Tuhan Yesus sudah memberi keselamatan dan pengharapan ya adik-adik, jadi kita sebagai orang Kristen, kita udah dikasih keselamatan, kita udah dikasih pengharapan iman kita harus bergembira, coba lihat gembiranya mah semua yang tadi belum senyum, coba mana senyumnya oke, mantep banget adik-adik, jadi jangan lupa untuk selalu hidup bergembira ya dalam Tuhan Yesus nah adik-adik mungkin biar tambah gembira lagi biar tambah semangat lagi kita mau melakukan aktivitas nih yes siapa yang mau melakukan aktivitas oke selanjutnya kita akan melakukan aktivitasnya adik-adik yang akan dibantu oleh kakak layannya silahkan kak halo adik-adik TK bertemu di bersama Kak Dayu hari ini kita akan membuat memotong sesuai dengan cerita yang sudah disampaikan oleh dari adik-adik bagaimana tuh aktivitasnya? kayak gini nih adik-adik aktivitasnya Gimana ya cara buatnya? kita selanjutnya ya adik-adik untuk membuat aktivitas kali ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu adik-adik siapkan yang pertama ada solasi atau lem juga boleh terus ada kupen terus ada gunting lalu ada kertas mulai kertas biasa atau kertas folio kalau ke adik-adik punya, terus ada alat untuk membuat lingkaran. Nah, kalau adik-adik punya juga, adik-adik boleh menyiapkan stik bekas atau stik yang baru juga boleh. Terus ada pensil warna. Nah, langkah pertama yang perlu adik-adik lakukan adalah membuat lingkaran. Nah. Kira-kira seperti ini, lingkarannya boleh besar, boleh kecil, sesuai dengan yang ada aja, nggak apa-apa. Terus lingkarannya adik-adik gunting. Guntingnya boleh minta tolong sama mama atau Papa ya adik-adik, karena kan gunting tajam ya. Nah, bentuk lingkaran tadi yang sudah kita gunting, seperti ini. Sekarang kita ambil pulpen. Nah, terus kita tulis di bagian atas ini. Terus di bagian atas, kita tulis bergembira dalam Yesus. Kira-kira seperti ini adik-adik bergembira dalam Yesusnya. Terus di bawah sini, kita buat emoticon senyum ya adik-adik. E, kayak gimana aja juga boleh, ya mesti emoticon senyum. Nah, punya Kakak kayak gini. Atau adik-adik juga boleh kayak gini. nih Nah, kayak gini, yang udah Kakak buat nah MOT kayak gini juga boleh kayak gini juga boleh gini doang nah kalau misalnya uh, udah dibuat kayak gini atau kayak gini kalau adik-adik mewarnai kayak adik-adik tambahin kayak gini nih ada blush on-nya sedikit biar kayak pink pink terus diwarnain uh, mulutnya sedikit ada merah merahnya gitu juga boleh atau uh, tutup kayak gini juga boleh kayak gini Nah, adik-adik sebetulnya seperti ini dia sudah selesai. Nah, tapi kalau adik-adik punya stik bekas atau adik-adik punya sedotan, boleh adik-adik tambahkan dengan ini ditempel di belakangnya. Nah, stiknya ditempel seperti ini adik-adik di belakangnya kalau ada. Nah, aktivitas kita udah selesai. Kakak tunggu aktivitas adik-adik di grup PA KPA Syam Depok. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kita tadi udah mendengarkan firman, kita juga udah melakukan aktivitas. Nah sekarang sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita tangannya, tundukkan kepalanya, pinjamkan matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang mau pengasih, terima kasih ya Tuhan atas berkatmu pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman, kami juga telah melakukan aktivitas ya Tuhan. Berkatilah apa yang telah kami dengar dan kami pahami pada hari ini, supaya kami dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami ingin kembali ke aktivitas kami seperti semula ya Tuhan, kiranya. Engkau berkati kami dan sertai kami selalu kiranya kami juga bisa menjadi anak yang selalu bergembira di dalammu Dan menjadi anak yang baik Terima kasih ya Tuhan, Halulia, Amin Selamat hari Minggu adik-adik Sampai ketemu minggu depan